siapa kasus kadifpropam ya. saya cuma lihat di TPA yaitu komentar gimana itu perkara yang mudah itu dibongkar itu uh, itu penyidik biasa bisa mengungkapnya nggak perlu TPG IPTPKS segala macam itu karena seperti saya bilang tadi publik saja sudah mencium hal-hal yang tidak pas yang tidak ini gitu kan Mari kita kembali jujur aja kita sampaikan apa adanya sudah apa adanya kenapa tidak ada yang bisa ditutupi dengan baik pasti satu terbuka orang-orang yang ber, ber, berbicara di publik ya pada saat menyampaikan pernyataan apapun itu mempertaruhkan integritas dirinya kalau terbukti apa yang dikatakannya itu buta membela, sesuatu yang sebetul tertutupi dan sebagainya, satu saat akan kembali kepada engkau. Jadi, saya himbau teman-teman saya berhati hati dalam berbicara dalam kasus seperti ini. Terima kasih. Oh, baik saudara ku. itulah tadi pernyataan daripada Irjem Polisi Napoleon Bonaparte ya. Jadi di sini beliau mengajak ya uh, laku, lakukan aja penyidikan dengan benar. Karena intinya apapun yang ditutupi pasti akan terbongkar. Nah, ini diingatkan oleh Irjen Polisi Napoleon Bonaparte. Ya. Kita lihat aja perkembangan terkait masalah yang terjadi di rumah Kadipropam Propam ya. Pak Verdi Sambo sebenarnya apa yang terjadi karena ini terus Oh semakin hari semakin hangat semakin diperbincangkan karena diduga banyak kejanggalan di dalamnya ya dan kita tetap doakan terus-menerus kawan semoga Irjen polisi Napoleon Bonaparte semoga wilayah senantiasa diberikan kesehatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan diberahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal kita doakan juga almarhum yang yang meninggal yang meninggal tertembak itu Semoga diterima segala amal kebaikannya Dan diampuni segala dosa-dosanya Dan semoga permasalahan Pak disambo Dan istrinya bisa segera selesai Tentunya publik berharapkan Adanya transparansi dalam penegakan hukum Demikian kawan Salam presisi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI harga mati